kalimat komentar yang sangat luar biasa bersabat ya diunggah oleh aku Lesler Boy update al-fatih bilar kita simak dari akun Nur Khalifah mengatakan di kalimat komentar kemenangan ini membuktikan bahwa fansnya Lesti Gejora itu masih boom dan masih support karya dan prestasi Lesti enggak peduli toh sama urusan pribadinya Lesti Best Lesti Lovers Best Buktikan kepada dunia kualitas Lesti Kejora dalam bernyanyi Tidak akan tumbang dengan masalah yang ada Teruslah berkarya Lesti Kejora Kami mendukung kamu Insya Allah Semangat karyamu milik para pecintamu Urusan pribadimu bukan ranah kami Semoga kehidupan rumah tanggamu Allah berikan kebahagiaan Dan keberkahan sakinah mawadah dan warohmah. Amin Insya Allah ini best komentar banget ya Dan doakan mudah-mudahan ya Leslie Jorah semakin banyak dukungan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai karya-karyanya Dan doakan juga bersahabat ya Semoga rumah tangganya kembali rukun dan bahagia. Kita yakin bahwa Lesa Entertainment akan bangkit kembali. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di sini ada kabar yang sangat ramai diperbincangkan juga mengenai roastingan dari Kiki Saputri. Ada kalimat juga yang diunggah persahabat ya. Mimin ketawa baca yang nyerang si Kiki dia ladenin satu persatu. Sementara, woi fans Lesal lovers itu banyak. Persibat ya kita lihat aja di akun Instagramnya Kiki Safutri. Di sini bayang sekali ya fans-fansnya Lesti dan tentunya Rizky Billar menyerang Kiki Safutri soal roastingan semalam. Yang tentunya Lesti dijadikan bahan candaan di acara Idah 2022. Kita lihat persahabat ya beberapa tanggapan dari akun Faizal Darussalam 1597 mengatakan. Karma tetap berlaku, saat ini kamu ketawai orang dan ngerosting les di depan teman-temannya Tunggu, kamu mau nikah, karma tidak pernah salah alamat Kita lihat jawaban dari Kiki Saputri Ketawa aja deh kita-kita yang udah tahu mah, weka-weka katanya sahabat ya Ada juga di sini tanggapan lain bersahabat ya dari akun Instagram mal.deo_alz mengatakan Ki, lu kalau bercanda bisa nggak jangan bawa-bawa lesti dan bilar. udah kehabisan topik ya, Gak ada berhentinya. emang mereka ada masalah hidup apa sama lu? kita sumpahin pernikahan lu gagal dan nggak bahagia dunia akhirat. lu pinter tapi kebelengger. emang lu kedepannya akan mulus-mulus aja hidup lu. ingat Ki, karma itu nyatanya lebih kejam. stop roasting lesti dan bilar. biarkan mereka tenang. Kayak paling sempurna aja hidup lo Otak dikit Itu kalimat komentar di Ogan Kiki Saputri Dan langsung ada jawaban ya Dari Kiki Saputri Disitu Kiki mengatakan ngelihat komen begini Jadi kebaca nih tipe-tipe fansnya Yang pertama suka ngatain fisik Yang kedua suka nyumpahin orang Jadi kasihan sama artisnya Punya fans macam begini Itu kalimat jawaban Dari Kiki Saputri Memang oh, banyak sekali persahabatnya komentar-komentar lain dan disitu juga Kiki Saputri tentunya meladeni persahabat ya Untuk komentar-komentar yang diberikan Tetap kita sebagai fans yang baik Mudah-mudahan ya Lesti kecewangan dan Rizky Billar Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Tetap semangat, tetap support yang terbaik pokoknya untuk karya-karya mereka Kemudian juga persahabat ya Kita lihat ada unggahan dari Bu Fear ini mengenai roastingan Kikisaputri baca perhatikan dan disimak baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perihal roastingan semalam Bu Fir harap kalian bisa menanggapinya dengan tenang ya Karena setahu Bu Fir jika ada roasting di acara TV itu Biasanya yang roasting sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan Dan kemungkinan yang bersangkutan juga memperbolehkan So, you guys, Bufir harap kalian bisa jaga sikap, jaga ketikan. Ingat, ketikan baik, buruk akan kembali ke diri kita masing-masing. Sekarang mah udah, biarin aja. Apapun omongan statement orang di luaran sana, bodoh amat. Yang penting, Leslar kita happy. Bismillah, jodoh, til jannah. Amin. Insya Allah banget ya. Yuk, sama-sama kita semuanya bersama ya. dia. Karena Leslar itu cinta damai. Yuk kita biarin aja orang-orang di luar sana yang mengatakan apa kepada idola kesayangan tetap Leslar Mudah-mudahan selalu bahagia Kita lihat juga persahabatnya kalimat lain yang diberikan oleh Bu Fir. Soal komen-komen di IG-nya Udah biarin aja Bupir harap kita nggak mudah kepancing Jangan turunkan level kita untuk ngurusin orang-orang yang nggak penting Statement dan ketika dia Biarlah itu urusan dia dengan Allah Mulai sekarang kita harus belajar bodoh amat Dan cukup fokus kebahagiaan Leslar Family Masya Allah Itu persahabat ya Dikasih wejangan juga ini oleh Bu Fir untuk semuanya mengenai komentar-komentar di unggahan Kiki Putri. Biarkan saja persahabat ya. kita tentunya harus berusaha bodoh amat dan cukup fokus ke kebahagiaannya Lesti dan Bila. Tetap semangat, tetap optimis, tetap menjadi fans yang baik. Kemudian juga persahabatnya kita lihat unggahan info dari l 2 w Mengingatkan kembali jangan lupa nantikan konser musik TKMTG di G-Expo Kemayoran tanggal 19-20 November 2022 segera beli tiketnya persahabatnya karena Lesti Gejora sudah dipastikan akan tampil di acara konser musik TKMTG persahabatnya di G-Expo Kemayoran semangat ya untuk bergakonan support yang terbaik untuk karya-karya Lesti Kejora. Dan pastinya kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga cidokan vitamin dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lestlar tentunya. Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.